Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di kesempatan video kali ini saya akan mengikuti seleb gaul lir. selepan gaul seleb debestak nanti kita tetap daerah melaku di toti lir silir lebat gaul. tuh mau Ayo. apa warnya, ya, nih okay Selepannya isi bencil lho Wah, ini malah loroh Selepan gaul Sementara kita tunggu dulu Masih isi bencil Pak, gas palu. kotak untuk menyerang, ya ampun! Iya Wah Selepe kok ke iya. oh. ko ke iya. selain oh, yeah. ya. <tip> ya, itu, selain Iya selain itu, selain itu, selain itu, selain itu, selain itu, selain itu, selain itu, selain itu, selain itu, selain itu, selain itu, Oh iya, oh nggak iya, Oh, yes. oh iya, praktis, kui. Yeah, yeah. Wah, wih, nah, mending, mending, mending, mending, sarapan bro, nih, Usbar. okay. iya, kaya, iya, kayak iya, kaya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, Eksan? iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, Ya, bon. Capri, Mas. lo dereng, Mas. Tadera. Tadera bas, ya, Mas. Malan. Pak yo nang teko, Solar. Wah, Malah Radiator ku dinamo start. starter Ini dinamo starter. Pakai starter g. Keteng. <tinyurna> Di lampu. Woh, mending bele. Oh, Woi, bele barang kondang-kondang Kondang-kondang Eh. Oh, nah Oke, terima kasih video dari video dari saya. Sekian dulu. Semoga bermanfaat bahwa ini adalah Selepan kaul, Selepan kabestat yang pernah saya review. Cuman di kala di kecepatan kali ini saya kejar, eh, Andre dan tidak ukur 120 km per jam, layu okay. Lur Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Ojo sambat Engkau boyu. Ya. Okay. Ya, assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh, salam sukses.